Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban Pada halaman 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 Pada tema 3, kelas 5, Makanan Sehat Baik, pertama kali kita akan menjawab di halaman 12 Nah, bagi adik-adik untuk melihat Tulisannya lebih jelas lagi silahkan dipilih di menu settingnya dengan pilihan pixel 720 kalau enggak 1080 Baik pertama kita akan bahas di halaman 12 ayo mengamati Apakah yang seharusnya terdapat dalam sebuah jam gambar iklan Pertanyaan kedua apakah kata kunci yang dapat kamu temukan dalam iklan tersebut Pertanyaan ketiga apa makna yang terdapat dalam kata kunci tersebut? Baik, mari kita jawab. Untuk jawaban pertanyaan pertama yang ini, gambar dan kalimat yang dapat menarik perhatian orang. Kemudian pertanyaan yang kedua, jawabannya, kata kuncinya adalah pentingnya air. Untuk yang ketiga, tubuh akan menjadi sehat jika mendapat asupan air yang cukup. Berikutnya kita akan menjawab di halaman 13, ayo berdiskusi Diskusikan secara berkelompok beberapa hal berikut ini dengan menjadikan iklan pada halaman 12 sebagai bahan observasi Nomor 1, bertutur tentang apakah iklan tersebut Nomor 2, kepada siapa iklan tersebut ditujukan Nomor 3, apakah mana dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut yang keempat, menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Jawabannya yang pertama adalah, iklan di atas bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Jawaban nomor dua, iklan di atas ditujukan kepada siapa saja yang membaca iklan tersebut. Jawaban ketiga, makna dari gambar adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Yang keempat, pembuat iklan membuat kalimat tersebut karena kalimatnya sesuai dengan gambar. Berikutnya masih di halaman 13, kita akan menjawab pertanyaan di kolom-kolom jawaban ini. Yang pertama ada jawaban kelompok 1, jawaban kelompok 2, jawaban kelompok 3. Baik untuk, untuk kelompok 1, kita akan jawab 4 pertanyaan yang ada di samping kirinya. Bertutur tentang apakah iklan tersebut? Iklan di atas bertutur tentang pentingnya air bagi manusia. Pertanyaan kedua, kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Iklan di atas ditujukan kepada siapa saja yang membaca iklan tersebut? Pertanyaan yang ketiga, apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Makna dari gambar adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Pertanyaan keempat, menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Pembuat iklan membuat kalimat tersebut karena kalimatnya sederhana, tetapi pesan yang disampaikan jelas. <tuh> Berikutnya, jawaban kelompok tiga. Pertama, memberitahukan pentingnya air bagi manusia. Ditujukan kepada siapa orang yang membaca iklan itu? Oke, ini salah ya. Kemudian, yang ketiga maknanya adalah, tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Kemudian yang ketiga, pembuat iklan membuat kalimat tersebut karena kalimatnya sederhana dan mewakili mewakilkan gambarnya. Berikutnya, kelompok tiga, iklan di atas bertutur tentang manfaat air bagi tubuh. Ditujukan kepada semua orang. Makna dari gambar adalah, minum air dapat menyehatkan tubuh. Kalimat itu digunakan untuk menjelaskan isi gambar. Berikutnya kita akan menjawab di halaman 15. Berdasarkan gambar sistem pernapasan pada manusia, coba kamu buat diagram alur perjalanan makanan dari Mohon maaf di sini pencernaannya, makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus pada kolom berikut. Baik inilah diagramnya. Yang pertama ada mulut Kemudian ada kelenjar ludah, kemudian ada kerongkongan, ada hati, kemudian ada pedu, ada lambung, pankreas, usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Berikutnya di halaman 16, coba kamu bandingkan diagram yang kamu buat dengan penjelasan mengenai proses pencernaan makanan di atas. Apakah ada kesamaannya? Sekarang, Bandingkan diagrammu dengan diagram teman sebangkumu Coba kamu tuliskan pemahamanmu mengenai sistem pencernaan pada manusia Apa saja fungsi umum dari sistem pencernaan manusia Fungsi umum sistem pencernaan pada manusia sebagai berikut Untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh dari yang semula kasar menjadi halus Untuk menyerap sari-sari makanan yang ditubuh yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Jika salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik, tentunya hal itu akan berpengaruh terhadap pembuatan enzim, sehingga proses penyerapan makanan tidak berjalan dengan lancar. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 17. Bandingkan sistem pencernaan seekor sapi dengan sistem pencernaan manusia, kemudian catat persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya, presentasikan hasil yang kamu peroleh di depan kelas. Yang pertama, organ. Persamaan sama-sama memiliki rongga mulut dan lambung. Kemudian perbedaannya, organ pencernaan manusia sederhana sedangkan sapi kompleks. Berikutnya pertanyaan kedua, proses pengunyahan makanan. Persamaan, sama-sama memotong makanan menggunakan gigi seri dan mengunyah menggunakan gigi geraham. Perbedaan, manusia memiliki gigi taring yang tajam, sapi memiliki gigi taring yang relatif tumpul. Proses penyerapan sari-sari makanan, persamaannya adalah, sapi dan manusia sama-sama melakukan proses penyerapan sari-sari makanan menggunakan enzim melalui usus halus. perbedaannya Sapi dewasa panjang usus halus mencapai 40 meter, Ma manusia hanya 6 meter. Proses pengeluaran sama-sama melakukan proses pengeluaran sisa makanan melalui anus. Kemudian perbedaannya pada sapi feses belum mengalami pembusukan pada manusia feses membusuk. Berikutnya di halaman 19. Kamu telah mengenal dan menyanyikan lagu Mars hidup sehat. Menurutmu Apakah lagu tersebut termasuk ke dalam lagu dengan tangga nada mayor atau minor? Tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Lagu Mars Hidup Sehat memiliki tangga nada mayor karena lagu tersebut memiliki irama yang riang gembira dan lagu yang terdengar begitu bersemangat. Selain itu, lagu tersebut dinyanyikan dengan nada do di bagian awal dan di bagian akhir lagu Mars Hidup Sehat. Berikan dua contoh lagu nasional atau lagu daerah yang menurutmu memiliki tangga nada. Yang pertama, tanda tangga nada mayor, yaitu Indonesia Raya dan Maju Tak Gentar. Kemudian untuk B, tangga nada minor, bubui bulan, dan butet. Mintalah pendapat temanmu tentang jawaban yang kamu pilih. Berikutnya di halaman 19, lagu bertangga nada mayor, Indonesia Raya, Hari Merdeka, Maju Tagentar, kemudian lagu Bertangga Nada Minor, ada Himne Guru, Mengheningkan Cipta, dan Syukur. Berikutnya di halaman 20, tulislah hal-hal yang sudah kamu lakukan bersama temanmu di sepanjang hari ini. Adakah hal-hal yang masih sulit untuk kamu pahami? Apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Hari ini saya telah melakukan membuat diagram organ pencernaan Membedakan organ pencernaan pada manusia dan sapi Kesulitan saya yaitu membuat diagram organ pencernaan manusia Saya akan belajar lebih giat lagi Berikutnya di halaman 20 Kegiatan bersama orang tua Masih ingatkah kamu tentang kegiatan yang kamu lakukan bersama orang tuamu di hari sebelumnya? Teruskan kegiatanmu dengan mencari informasi tentang organ pencernaan ikan. Tuliskan dan gambarkan informasi-informasi yang kamu dapatkan dalam buku latihanmu. Organ pencernaan ikan Sistem pencernaan ikan terdiri dari organ-organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Keduanya akan saling membantu saat proses pencernaan berlangsung. Organ pencernaan ikan Terdiri atas mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus, rektum, kloaka, dan anus. Baik itulah yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.